Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala macam malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin Oke, okay, guys. Jangan lupa untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Minimal kita solawat tuh 100 kali ya dalam sehari, ya kan? Atau selepas solat 100 kali, ya kan? Nah, 5 kali solat berarti 500 kan Nah itu Insya Allah ya kecintaan kita akan bertambah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kehidupan kita akan semakin berakah Insya Allah Oke okay, Guys Nah di sini kita akan meresan sebuah video dari uh, Ustadz Auni Muhammad ya jadi di sini ramai yang tak tahu sejarah zaman Golden Age umat Yahudi Ya, Ustaz Auni Muhammad ya Dari Tazkirah Ustaz guys Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya Tazkirah Ustaz Jom kita tengok videonya, let's go Kalau kita meneliti kepada sabda-sabda Rasulullah tentang hakikat sebenar hari raya bagi seseorang individu yang bergelar sebagai Muslim, selayaknya kehidupan kita di dunia yang sementara ini kita mencari bekalan-bekalan yang mencukupi untuk kita meraihkan kejayaan, untuk kita meraihkan hari raya kita dari sudut perkara-perkara, dari sudut benda-benda yang sebutkan oleh Rasulullah tadi itulah hakikat kejayaan itulah hakikat hari raya yang sebenar-benarnya bagi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, bernabi dan berrosulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada konteks asas tajuk yang kita ingin bincang pada malam ini Berikutan kita sebut tentang agama Samawi, kita harus merangkaikan tentang perayaan yang ada di dalam agama Yahudi, perayaan yang ada di dalam agama Nasrani. Okay. Tapi bagi saya memang masa yang kita ada tidak mencukupi untuk kita buat penilaian atas kedua-dua agama tersebut. Dan saya kira pada malam ini, mana yang berkemampuan dan berkesempatan, insyaAllah kita akan huraikan seringkas yang mungkin. Bila kita menyebut tentang agama Yahudi, sebenarnya agama ini dinisbahkan. Kepada agama yang pernah diturunkan dan diwakili oleh Nabi Allah Musa AS kepada umatnya iaitu Bani Israel suatu ketika dahulu. Sebenarnya agama Yahudi ini diambil sempena daripada anak Nabi Allah Yaqub yang keempat iaitu Yahudzah. Ya Anak Nabi Allah Ya'qub ini ada 12 orang semuanya yang dikenali sebagai Bani Israel ada yang disebut sebagai Rawbin, ada yang disebut sebagai Syam'un, ada yang disebut sebagai Lewi dan yang keempat disebut sebagai Yahudah. Sebenarnya agama Yahudi, agama Yahudi hari ini adalah penisbahan kepada anak Nabi Allah Yakub yang keempat Yahudah. Seterusnya ada yang bernama Izzakar, ada yang bernama Zebulun, ada yang bernama Yusuf merujuk kepada Nabi Nabi Allah Yusuf salam. Ada yang bernama Bunyamin, ada yang bernama Jad, ada yang bernama Ashir, ada yang bernama Dan, ada yang bernama Naftali. Inilah 12 anak-anak keturunan Nabi Allah Ya'qub yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Bani Israil. Bila merujuk kepada agama Yahudi, sekurangnya orang-orang Yahudi ini, mereka punya satu base, satu tonggak yang cukup penting sebagaimana kita bila kita merayakan hari-hari kebesaran, penisbahan atas agama dan hari-hari kebesaran dalam Islam yang juga ada kenisbahan atas agama ataupun tidak, dia pasti berlandaskan kepada kelenda tarikh penanggalan sesuatu tarikh, waktu ataupun masa. Sebagaimana kita menyambut bulan puasa tidak mengikut kelenda Gregorian. Kita menyambut menyambut bulan puasa mengikut kalender hijrah kalender yang telah diasaskan pada zaman pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab jadi setiap tahun bila tiba bulan Ramadan umat Islam akan berpuasa begitu jugalah bila mari bulan Zulhijjah umat Islam akan merayakan hari raya Haji Bila mari 17 Ramadhan, kita akan sambut Nuzul Quran. Bila mari 27 Rejab, kita akan sambut Isra Mi'raj. Bila mari 1 Muharram, kita akan sambut Awal Ma'al Hijrah. Begitu jugalah sebagaimana dalam agama kita, tarikh dan penanggalan kalender itu amat penting. Begitu jugalah dalam agama Yahudi kalau kita ingat agama Yahudi ini banyak didominasi orang-orang di sebelah barat dan mungkin di Timur tengah mereka juga akan menggunakan kalender Gregorian tidak sebenarnya orang-orang Yahudi mereka ada kalender mereka sendiri tetapi yang berbezanya bulan-bulan dalam agama Yahudi ini kebiasaannya bukan 12 macam agama ataupun macam suku ataupun bangsa lain Agama Yahudi ini dia ada 13 bulan dalam setiap tahun. Contoh, bulan yang pertama dalam bulan Yahudi disebut bulan Nisan. Bulan yang kedua disebut bulan Iyar. Bulan yang ketiga disebut bulan Siwan. Bulan yang keempat disebut bulan Tammuz. Bulan yang kelima disebut bulan Af. Bulan yang keenam disebut bulan Elul, bulan yang ketujuh bulan Tishri, bulan yang kelapan Heswan, bulan kesembilan Kislev, bulan ketujuh Tewef bulan yang uh, bulan ke-10, 11 bulan Shewet, bulan 12 Adar, bulan 13 Adar Dua. Jadi ini Allah. adalah 13 nama-nama bulan yang terkandung di dalam kalender orang-orang Yahudi. Semenaknya bila mereka start meng menggunakan kalender ini beratus-ratus tahun sebelum Masihi, mereka dah guna sistem tarikh dan penanggalan kalender mereka tetapi orang-orang Yahudi ada sejarah yang panjang dahulu ketika zaman pemerintahan selepas Nabi Allah Sulaiman salam. Nabi Sulaiman ni ialah anak kepada Nabi Allah Daud. Zaman Daud dan Zaman Sulaiman adalah zaman cemerlangan. Zaman kegemilangan besar bagi umat Yahudi. Ini adalah sebaik-baik zaman yang disebut sebagai Golden Age. Zaman keemasan, zaman kegemilangan orang Yahudi. Tetapi bermulanya zaman kejatuhan Yahudi, bila wafatnya Nabi Allah Sulaiman salam telah berebut tahta pemerintahan antara dua orang anaknya yaitu Rohabam dan Yerbaam maka kerajaan Israel berpecah kepada dua bahagian yang pertama bahagian utara yang kedua bahagian selatan bahagian utara disebut sebagai Israel bahagian bawah tu disebut kerajaan Yehuda jadi atas kerajaan Israel, bawah kerajaan Yehuda. Atas tu ibu kota dia kadang-kadang ada di Jericho, kadang-kadang ada di Hebron. Hak bawah tu ialah Jerusalem yang kita sebut sebagai Baitul Maqdis. Maqdis. Jadi di antara 12 orang anak Nabi Allah Yakub tadi 10 ahli keluarga menyokong Israel hak belah utara dan dua saja keluarga hak menyokong belah selatan kerajaan Yehuda yaitu kerajaan Yehuda Yehuda itu sendiri dan adik Nabi Allah Yusuf Bunyamin. Bila tahun 732 lebih kerajaan Israel Utara diserang oleh Assyrian Empire hancur habis Lumat Musnah dan kerajaan Yehuda hak bawah tu diserang oleh kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon bukan zaman Namrus. Zaman Namrus tu zaman Nabi Ibrahim lebih awal tetapi zaman Babylon ini didominasi oleh raja Buxantzar 2. Kalau kita selalu dan sering membaca buku sejarah, dia sebut sebagai Raja Nebukadnezar II. Itu adalah Raja Babylon yang menyerang kerajaan Yahudah. Hancur lebur, musnah semusnahnya kerajaan Yahudi. Pada masa inilah berlaku deportasi. Apa maksud deportasi? Bila Babylon berjaya mengalahkan kerajaan Yahudi, mereka telah menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai tawanan-tawanan. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai hamba. Jadi, tawanan-tawanan hamba-hamba alim ulama ini dibawa ke bumi Babylon. Ketamadunan Sumeria dulu. Jadi, di sanalah berlaku satu perkara yang tidak diingini. Apabila Raja Bukhtansar telah menghapuskan kitab-kitab Taurat yang selama ini dibaca, kitab Taurat yang selama ini diimani oleh Bani Israel dan meminta kepada mereka untuk memulakan pentafsiran baru bagi Taurat. Jadi zaman inilah bermulanya penulisan kitab Talmud. Pernah dengar tak tentang kitab Talmud? Jadi kitab Talmud ada dua version. Satu Talmud Babylon, waktu menulis tu berada di Babylon, satu lagi dipanggil Talmud Jerusalem. Bila mereka kembali semula ke bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin. Selang hingga 50 hingga 60 tahun kemudian, kalau kita tengok, kerajaan Babylon tu kerajaan Iraq. Lani sebelah Iraq tu ada negara apa? Sebelah negara Iraq ada negara apa? Ada negara Iran. Negara Iran tu kerajaan besar. Parsi kuno tu raja dia ialah Cyrus the Great. Salah satu nama yang diangkat sebagai penisbahan atas Iskandar Zulkarnain. Jadi raja Iskandar raja Iskandar Zulkarnain Cyrus the Great konon-kononnya tu serang pula Buhtan Shor Buhtan Shor kalah. Bila Buhtan Shor kalah, raja Cyrus the Great yang berhati mulia ni minta tawanan-tawanan daripada Bani Israel supaya kembali semula ke bumi mereka. Dulu kan mereka jadi tawanan di Babylon. Bila Babylon kalah dekat Cyrus, baliklah semula. Jadi nak balik itu, kepulangan tu ada tiga versi. Kepulangan mereka ada tiga kali. Ada yang dimulakan oleh seorang Nabi. Yang kedua dimulakan oleh Nabi Ezra. Yang ketiga dimulakan oleh Nabi Nehemia. Ini adalah Nabi-Nabi dalam agama Yahudi, Nabi-Nabi dalam agama Bani Israel. Jadi, bila mereka kembali semula, 538 hingga 70 Masih itu, inilah disebut zaman kebangkitan dan pembinaan kembali baik suci yang kedua. Sebab rumah ibadat mereka yang asal tu hancur. Pada Bukhtan Sosran dulu, ni mari mereka nak bangunkan kembali. Jadi sepanjang sejarah panjang Bila mereka nak bangun kembali Fir'aun Zaman Fir'aun Necho pernah serang mereka Hancur pula bangun lagi Mari pula zaman Yunani Zaman Maharaja Nero serang pula Hancur bangun balik Mari Rom hak terakhir Inilah zaman kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam Lepas jatuh hak ini mereka tak bangkit-bangkit lagi jadi bila mereka bangkit selepas kejatuhan Turki-Uthmaniyah 1924, mereka merancang satu gerakan Zionis yang cukup global dan tersusun yang akhirnya tanah apa yang mereka kata diidam-idamkan itu telah menjadi milik mereka kembali. Walaupun asalnya tertubuh asal tanah haram Israel 1948 itu. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad dan banyak sejarah-sejarah mungkin yang saya baru pertama kali tahu ya kan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad Tadi, yaitu tentang Golden Age daripada umat Yahudi Guys, Allahu Akbar Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga menambah wawasan dan Pengetahuan kita semua guys Dan semakin banyak kita belajar Tentang sejarah, maka semakin banyak Pengetahuan kita juga, dan Masya Allah Ustadz Auni Muhammad ini hafal Daripada ke-12 nama ya kan? Daripada keturunan Nabi alaihi ya AS, Allahu Akbar Dan semoga Ustadz Auni Muhammad Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan selalu, dan buat teman-teman semua yang bisa berjumpa dengan Ustaz Tony Muhammad sangat-sangat membahagiakan, karena kenapa beliau ini adalah orang yang cerdas, orang yang masya Allah. Ingatannya, oh ini kalau dibagaikan komputer gitu kan, diandalkan sebagai komputer, mungkin beliau ini sudah Core i20 gitu, guys. Ya, bukan Core I9 lagi, tapi Core i20, dimana kecerdasannya di atas rata-rata. Masya Allah, ya, tahniah buat orang Malaysia yang mempunyai Ustaz Ya, kan, seperti Ustadz Auni Muhammad ini. Oke, okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Kita doakan senantiasa agar Ustadz Auni Muhammad dan Ustadz Ustadz yang lain senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia, dunia akhirat, dan menjadi panutan baik kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.